tahapan yang paling tinggi dalam proses menulis adalah menyunting tapi di sini saya perkenalkan lebih awal agar Dedek mahasiswa terbiasa menandai tahu bahwa itu salah dan langsung diperbaiki ya uh, kalau di sini kira-kira apa yang salahnya Huruf kapitalnya Pak Bukawa lain di kata jual huruf kapital. Nah, kenapa salah kata dijual nih? Karena menggunakan huruf kapital pak. Mana ada lain? Nggak pakai spasi. Ya siapa dibilang enggak pakai spasi? Kan? Kerja, pak. Ya nggak perlu dipakai spasi karena kan jual merupakan kata kerja ya kan wajib ya ditulis kan? serangkai dijual. Dia intinya gini kita tahu ditulis rangkai dan ditulis terpisah itu kita pasangkan dengan me di yang ditulis rangkai itu bisa dipasangkan dengan me. Yang terpisah itu di, dipasangkan dengan ke. Oke, misalnya di sini kan dijual. Bisa kita pasangkan dengan menjual. Ya kan? Beda halnya dengan kata di kampus. Itu kan nggak bisa kita pasangkan dengan me, kampus. Yang ada ke kampus sehingga ditulis terpisah. gitu ya. Oke, okay, selanjutnya coba kita lihat perhatian seluruh tempat parkir mesin mobil dimatikan. Apalagi yang salah ini? Dimatikan. Ya wajib ditulis serangkaian, karena kan dipasangkan dengan me. Oke, okay, selanjutnya dikunci. Okay, ini ada dua salahnya, Mana mana saja nih? Hilang di luar pak. Oke. Okay di luar satu lagi dikunci jadi begitu dari mahasiswa ya uh, saya harapkan jangan sampai lagi lah ada yang salah karena itu persoalannya remeh temeh ya tapi kenyataannya kalau saya perhatikan uh, hampir 80% bahkan kalau dipersendasekan 90% lah itu masih banyak orang yang cenderung salah saya perhatikan di surat resmi aja yang dikeluarkan oleh kampus kadangkala ada yang kadang, kadang ada yang salah, sehingga ya, itu karena faktor kebiasaan, harap di uh, cermati Kemudian, ini kak ada awalan dia, awalan ditulis menyambung dengan kata kerja, ya, awalan ditulis terpisah dengan menunjukkan kata tempat. Ya, sinilah nanti coba dicek lagi. Intinya bisa dipasangkan dengan me, jadi ya, dibuktikan. Bisa dipasangkan dengan membuktikan. Nah, misalnya di sana, ini kan bisa dipasangkan dengan ke sana. Jadi itu yang cenderung salah. Oke, ini apa yang salah di sini? Di s nya pak, seharusnya koma. Lain. Di gelarnya pak. Lain apa? Koma titik pak, koma titik lain lain hilang Jamnya, Pak. Eh ah, itu harus diganti dengan apa nih alias? dengan nah, kapitalnya diganti kecil, Pak. dulu. jam salah, salah, Diganti dengan apa deh, depan, Kata pisah. Oh, Pak. Jamnya bukan huruf Pak. Buka. ini terkait pemilihan kata nih, ya. bukan kata baku ataupun kata tidak baku nih. Tanda pisahnya, Pak pak tanda hubung diganti dengan tanda pemisah. Bukan nih jam itu diganti dengan kata pukul ya. Oh. Karena gini, eh uh, jam itu kan bermakna benda dia. Tidak, ya, pak. I, e, kalau misalnya pukul ya menunjukkan waktu. Begitu juga kata praktek harusnya diganti dengan kata praktik. Ya, gitu lah untuk penerapannya. Misalnya ini lagi ya apotek ah, karena kan nggak ada apo, apoteker yang ada kan apoteker ya kan dia coba dicek aja nanti ini banyak nih e, ini salah satu slide yang disiapkan oleh universitas terbuka ya jadi e, bagus saya lihat ya, bisa kita hmm. lihat sama-sama ini ya misalnya bis kan kita di Aceh khususnya ada kita bilang bis nih kita langsung ya. Ya. kita bilang bis. Bus. bus ya ini mungkin iya, di luar mas. ya ini. ini. dia kata baku ataupun tidak baku ya. Ini yang baku ya seperti mm -hmm. mana. Jadi untuk indikator baku ataupun tidak baku ya dicek di kamus besar bahasa Indonesia. Oke, okay, uh, ini kita lihat sedikit lagi. Kesalahan terbesar dalam penggunaan bahasa Indonesia adalah penulisan kata di dan kata baku. Namun Selain itu, juga kesalahan penulisan kalimat umumnya dibuat tidak efektif, seperti ketidaksejajaran, tidak hemat, dan tidak logis. Jadi, dari mahasiswa, ya, penting sekali paham terkait ejaan ini. Eh, karena eh, ejaan ini akan terus berulang, ya, setelah ejaan keadaan namanya di kalimat. Setelah kalimat ada paragraf. Tapi, jika ejaan ini tidak tuntas, ya, saya khawatir Dedek Mahasiswa juga tidak paham. Mungkin sementara saya balas dulu yang di grup ini. ya yeah, uh, itu dia terkait kesalahan yang lazim ditemukan untuk kalimat efektif ya usahakanlah uh, ketika kita membuat kalimat sudah siap kita minta orang lain untuk membaca jika dia paham itu kalimatnya sudah efektif tapi jika tidak paham itu tidak efektif saya sarankan dari sekarang nanti jika mulai menyusun skripsi Misalnya siap buat skripsi itu pukul 11 malam, paginya langsung kasih ke dosen, itu intinya kan suruh baca sama dosen, apa saja yang salah. Saya mau kalau nanti dengan skripsi, baca dululah, ya, baru serahkan ke pemimpin, karena jangan sampai ada kalimat yang tidak efektif, ada lagi kesalahan ejaan, itu kurangilah sedapat mungkin. Ini ya, apa saja dalam hakikat penyuntingan? Menyiapkan naskah siap cetak atau siap lebih dengan memperhatikan segi sistematika penyajiannya. Ini sudah uh, tinggi, ya, Ada aja, diksi, struktur kalimat. Oke, okay, kemudian merencanakan dan mengarahkan penerbitan, ya, menyusun dan merakit itu dalam hal uh, penyuntingan. Ini tujuannya. Tujuan penyuntingan untuk menjadikan transkrip sebagai karya yang sempurna dapat dibaca dan dihayati dengan mudah oleh pembaca apabila diterbitkan kelak. Intinya usahakan baca dulu secara detail. Kalau istilah lainnya ada namanya proof reading ya. Proof reading ini untuk mengecek keseluruhan sebelum dicetak. Ini kode etik penyuntingan nih enggak terlalu apa ya? Oke, okay, saya rasa untuk penyuntingan, rokok ejaan sudah siap.